Halo semuanya, selamat siang. Kali ini masih bersama saya Lofa, Sekarang saya berada di Museum Ronggowarsito, museum yang dimana merupakan sebuah aset pelayanan publik di bidang pelestarian budaya, pendidikan dan rekreasi. Museum Ronggowarsito ini berada di kota Semarang. Nah, tidak usah berlama-lama. Untuk kalian yang penasaran, ada apa aja sih di dalam Museum Ronggowarsito ini? Oke, jangan kemana-mana. Ikuti saya terus ya. Nah, untuk tiket masuk di musim Rongo Warsito, harganya sangat berjangkau. Hanya dengan 4.000 rupiah untuk orang dewasa dan 2.000 rupiah untuk anak-anak. Ayo buruan ke sini. Nah, kali ini saya berada di gedung A, lantai 1. Benda-benda yang tersimpan dan sebagai koleksi bertema geologi dan alam. Koleksi di gedung A ada beberapa jenis bebatuan salah satunya, yaitu meteorit. Nah, ini dia meteorit. Meteor yang jatuh hingga ke permukaan bumi yang tidak terbakar habis ketika melintasi atmosfer. Batuan ini ditemukan di Mojokidang, Karanganyar. Di sini juga ada bebatuan kecubung. Batu mineral kuarsa yang memiliki struktur kristal heksagonal terdiri dari unsur silikon dioksida. Batu kecubung yang disebut dengan ametis populer digunakan untuk bahan perhiasan karena keindahan dan manfaatnya. Kita beralih di gedung B, lantai 1. Teman-teman, di sini ada koleksi meliputi fosil, artefak, patung, arca, dan benda-benda peninggalan lainnya. Nah, ini adalah replika fosil Homo erectus. Fosil Homo erectus hadir pada lapisan tanah berusia antara satu setengah hingga 0,9 juta tahun silam. Pada awal penemuan makhluk mirip manusia ini diberikan nama ilmiah Pithecanthropus erectus oleh Eugen Dubois di Trinil, Ngawi. Pithecanthropus erectus berasal dari akar bahasa Yunani dan Latin yang berarti manusia kera yang dapat berdiri. Kita juga bisa melihat beberapa arca dan prasasti. Arca Mahisa Suramardini, Desa Ngempon Kabupaten Semarang, Arca Agastya, Kabupaten Semarang, Arca Prasejarah Pekalongan, dan Replika Prasasti Canggal berada di Desa luwih Salam Kabupaten Magelang. Sekarang kita berada di gedung C, lantai 1. Berbagai peninggalan yang dipamerkan berupa sejarah kebudayaan Islam dan peninggalan benda-benda zaman sejarah ketika penjajah menguasai Indonesia, khususnya Jawa. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat ada sejarah yang patut kita ketahui, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Di sini ada diorama pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran rakyat antar tentara Jepang tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Salah satu penyebabnya adalah tewasnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang. Berikutnya, sinema tiga dimensi. Bioskop Mini Museum Rongo Warsito adalah ruang audiovisual yang disediakan untuk mendukung penyebar informasi terkait dengan koleksi museum, sejarah, dan kebudayaan berupa film pendek dan video dokumenter. Dalam perkembangannya, Bioskop Mini Museum Rongo Warsito menambah fasilitas film 3D dengan dibekali kacamata tiga dimensi. Gedung di lantai 1, koleksi-koleksi yang diperlihatkan berupa kebudayaan dan kesenian khas provinsi Jawa Tengah yang disusun berdasarkan 6 keresidenan yang ada di Jawa Tengah. Di gedung C lantai 2, kita diperlihatkan hasil-hasil kebudayaan di Jawa Tengah seperti replika rumah joglo, bisalen, alat-alat pertanian dan maritim dari alat pembajak sawah, alat penggiling tebu, kapal kayu nelayan, jaring, bubu, tombak serta diorama dapur tradisional Jawa. Gedung di lantai 2 Anda dapat menjumpai kembali kebudayaan dan kesenian khas Provinsi Jawa Tengah meliputi satu set pertunjukan wayang kulit bersama gamelan dan replika dalang. Besaleng, bangunan tempat produksi industri pandai besi yang biasanya dibangun tanpa tembok yang hanya terdiri dari genting dan tiang-tiang penyangga. Di museum ini terdapat koleksi batik yaitu batik atau sarung Lasman dan batik Sidomukti. Oke, itu tadi vlog dari saya di Museum Ronggowarsito. Jika Anda berkunjung ke Museum Ronggowarsito, selain akses menuju lokasi cukup terjangkau dan mudah, tempat parkir yang disediakan pengelola luas dan nyaman bagi pengunjung. Tunggu apa lagi? Langsung saja datang ke Museum Ronggowarsito. Tepatnya di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 1 Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. See you next time.